Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di kesempatan yang indah ini <laughs> Indah itu In, insya Allah Kelar panu <laughs> <Pendung> hujan <laughs> Saya mau Eh uh, bagiin tutorial cara install ppdb online siapa pakai jadi ini untuk versi premium ya kita premium dulu nah, disimak aja dulu tampilannya nggak usah di skip oke okay. jadi buat sd smp sma tk yang mau mengonlinekan kan peserta peserta didik baru lewat sebuah website nah, jadi mudahnya mempermudah mudah. mempermudah pekerjaan tanpa perlu menyebar banner Iya <laughs> iya. jadi lewat online praktis pemirsa barangkali cocok disimak aja dan ya. tinggal pakai tulis sekali bagus ya ini file-nya di versi premium ya sudah ada di dalam folder htdocs xmpp htdocs ini filenya nanti kita pakai ini Oh mohon maaf pemirsa kita aktifin dulu xmpp nya bisa xmpp tuning oke okay. ya yeah. kita. kita upload dulu database-nya yang bagus ini database-nya oh. sambil menunggu loading kita di sini pakai Visual Studio Code ya, bagus. Ya, yeah. terserah kalian mau pakai Sublime Text atau apa bebas. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Kita upload dulu folder ppdb Iya. Yeah. Ya. Jadi pakai niter ya, bagus. ya yeah. Ya. Yeah enggak Hai eh, kayak <laughs> sip sip sip mohon maaf ya ada loading-loading gimana karena efek hujan jadi ya lalu sinyal ke hujanan. enggak sih kalau misalkan oh, ada gitar tanpa jaringan bisa Oh cuma pengaruh dari PC nya mungkin yang belum upgrade Ya, kita bikin database baru dengan nama eh, dbtpds atau kepala bebas desa kalian yang jelas eh ppds enggak eh, apa-apa tanggung-tanggung bagus ayo ya sudah Alhamdulillah. nanti disesuaikan aja sama file complete database-nya nah ini bagus tadi kita bikin dbppds dbppds oke kita save ctrl s hmm. nah ini namanya sudah sama bagus oh nah, iya filenya kita upload dulu Krik, krik krik krik krik bunyi krik, hujan di atas kumruh <laughs> mohon, mohon maaf sambil hiburan <laughs> nah ini kita produk database nya bagus iya yeah. sip-sip Oke okay. kita menunggu ngveli besar iya kepe KB. kita cek p.d.b. end ini disesuaikan sama nama folder ya bagus hmm. ini, hmm. ini ini kan PPDB channel kode iya yeah. ini kita cek tampilannya kalau PPDB channel kode hmm. Enter. Yeah. nah jadi ini bagus tampilannya hmm. untuk KTP online versi premium. Kita cek dulu. Kode oh, versi premium ya itu cukup murah lah calon. tidak menguras dom benar. benar Benar. Benul benul. ternyata ini harus disetting dulu Kakus kita login dulu sebagai admin Namun data admin belum terupload karena ini masih loading Oh hmm, iya iya ini ada hasil seleksi diterima atau enggaknya kita lihat di sini ini diterima ada informasi masih bagus ya, jumlah pendaftar pendaftar kita bisa lihat di sini mm -hmm. detail ya ada hubungi alamat di sini masih loading mausai sabar-sabar sabar. ini ujian juni. ini ujian klik klik nah oke okay. mantap sudah terupload bagus Alhamdulillah Alhamdulillah gua kita coba untuk login login di admin iya nunggu gagal Coba bisa salah Yes ini from admin Kita bisa, oh, indeks-indeks identitas. Mm -hmm. Nah, kita bisa setting di sini. itu, apa itu? Setting identitas halaman oh sekolah halaman dashboard halaman beranda oh ini identitas websitenya pokoknya kurang lebih seperti ini nah hmm. komplitnya berarti lengkapnya nih kita setting dulu ini setting dengan ternyata terus tadi karena pendaftarannya nggak terbuka ini setting di sitting, ini sini oh belum di ya iya dan tadi masih default kesalbat kita coba ya Maraton. Oke, okay, bisa bagus. Lebih nah, mantap. Seperti ini. Mm -hmm. Kurang lebih seperti itu, Indonesia Jika anda penasaran. Yeah. Iya. <laughs> langsung dapatkan sesudahnya di deskripsi video ada di deskripsi ya guys ya ya ya ya cukup sekian mungkin informasi yang bisa dibagikan di kesempatan kalian iya menghabis yes, Iya siap kurang lebihnya mohon dimaafkan iya jangan lupa subscribe mm. di gitu, ya, channel penting. Sandy rekode semoga bermanfaat berman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh